Ada lagi, dong! Ada lagi, dong! Oi. bertemu lagi bareng saya DRG di channel Drex Gaming Oke teman-teman di video kali ini aku berkesempatan yaitu mereview game yaitu bernama Dead Effect 2 teman-teman Oke yang baru datang jangan lupa diklik dulu tombol like-nya Oke langsung aja kita ke dalam gamenya teman-teman chapter 1 Ciber Awakening Oke, okay, ini dia. Itu udah di dalam gamenya, teman-teman. Oke, okay, kiri, oke okay, kanan ya? Mm -hmm. Ini bahasanya agak aneh ya, kayak Rusia gitu. Yang tahu komen ya, itu bahasa apa, teman-teman? Tapi eh, terjemahnya bahasa Inggris ya. Wake up. What? Huh? I'm up here. Stand up. Careful. Oke. Oke oke oke Ini benar-benar teman-teman apa namanya grafiknya wow banget ya. Karena ini grafik ekstrim teman-teman. Okay. Just harus kemana ini? You have to use the Get in. First you're tell uh, sir, the medkit. Uh, chamber. Yeah kita harus ke tempat medkit teman-teman nah, Nih, oh kanan-kanan oh itu dia oke oke oke oke Oke. ini canggih banget ya teman-teman ya. jadi uh, apa namanya kalau kita darahnya turun tuh kita bisa medkitian ya, tapi ada alatnya ya tapi aku ini sebagai robot atau manusia gitu aku bingung juga nih ini kita harus kemana ini kode security laser oke kita harus matiin yaitu ini ya security uh, laser di belah mana ya belah sini kali ya oke kita kesini dulu oke oh, ini ada tandanya ya ya betul ada away. tandanya Oh kita harus you, butuh yeah. sidik jari ya oke okay. hmm. oh ada apa nih gambar dolar ya oke okay, ada duit ini apa? Ini oh, oh samurai. Oke, okay. ini dia. Ada samurai, teman-teman. Apa ini? Oh, itu ada zombie, -nya. oh monster ya. Oke, okay. Wah ilmuannya dimakan sama monster, teman-teman. Wah, ngeri banget suaranya ya. Oke, okay. kita harus kemana ini? Ke sini kah? Gimana nih? Salah ya? Oke, okay. kita kesini dulu ya. Apa ini? Kok terkunci? Oh nggak bisa, teman-teman, aku nggak bisa lewat situ ya. Karena itu terkunci. Mana nih? Kayaknya kayaknya kesini nih. Oh itu dia. Apa itu? Oh mau, zombie, zombie ada zombie guys. Zombie teman-teman. Okay, mantap. Kaget banget, serius. Wah, ada tembakan. Oke, ini aku dapat tembakan ya. Wah, kok nggak kok kena ya? Ya, kena teman-teman. Oke, ternyata kita harus ngarahin ini ya. Ke kepalanya baru uh, ada listriknya gitu loh. Oke, kita kesini dulu ya. Apa ini? Oke, duit lagi. Aku dapat duit lagi. Ini apa ini? Oh buku catatan, oke ini buku catatan ya. Oke aku exit dulu aja. Ini kalian kalau bisa baca baca aja. Ini karena terlalu banyak teman-teman. Kalau aku baca mungkin ini uh, habis ya. Durasinya terlalu panjang ya. Oke aku keluar aja ya. Oke ini ada ini lagi. Apa ini? Oh security drone katanya ya. Oke oke kita jangan sampai kena ini kali ya. Oke, okay, dia ke atas ya. Dia ke atas ya. Kita harus kemana ini, teman-teman? Oh, ini banyak banget nyobinya. Oke, okay, kita tembak dulu ya. Agak sulitnya, agak sulit, teman-teman. pakai samurai aja ya. Hmm, oke, okay, kena. Oke, okay, kena. Uh, kepalanya <laughs> langsung ini loh, copot loh, mantap ya. Jadi game tuh berasa banget teman-teman. Jadi kayak gimana ya? Mental aku tuh kayak gimana ya? Kayak berasa ciut banget loh di sini gitu. Bener deh. Oke, kita ke sini dulu ya. Hmm. Oke, nggak ada apa-apa di sini teman-teman. Oke sini ya. Kita harus ke sini ya. Ada monster. Oh itu dia. Oh nggak bisa ditembak loh? Wah wah, wah wah wah no no no no no. Oke di mana lagi dia? Oh itu dia. Wush, loncat dong, loncat dong. Oke mantap. Oh dia, dia dia lemah banget ya. Ayo sini. Jadi cuma dua kali ini sabutan pedang ya. Baru apa namanya dia mati gitu teman-teman. Oke ini apa nih? Oh detektor ya. Ini kayak Among Us. Oke kita harus samakan dengan yang ada di atas ya Bener ga sih? Coba ya. Hmm. Agak diturunin ya ininya. Ya. Oke, sabar. Ini agak sulit ya. <gulau> Bentar. Udah terbuka belum? Oh, belum. Caranya gimana ini? Coba coba coba. Kita harus bersabar loh, teman-teman, karena kita harus sama kan? Ini kah udah sama kah? Oh, belum ya, belum ya? Caranya gimana ya? Apa udah terbuka? Masih belum ya? Gimana caranya nih? ntar aku ag agak sedikit bingung ya <laughs> oke ini apa nih oke ada duit lagi dong apa ini oh didobrak ini didobrak ya tapi dapet duit dong lumayan ya ini apa ini ini kayak telegram gitu ya hologram hologram hologram ini kita harus kemana guys mantan aku sedikit bingung ini Ini kita harus ngikutin apa nih? gini kah Bukan ya, bukan ya. entar, entar aku masih bingung ini ya, masih bingung ya. E, gimana ya caranya ya teman-teman ya? Hmm, kayak gini kah? Bukan ya, bukan ya. Turunin dulu ya. Ini agak sulit ya, dari kuncinya ini agak sulit teman-teman. Aku juga nggak tahu nih gimana caranya gitu. Ini apa? Kita ngetes sinyal atau gimana gitu ya? Ini Kak, masih nggak bisa ya? Datar hmm? ini agak bingung. nih, aku agak bingung, serius <laughs> karena baru pertama kali game main game, yaitu Dead Effect. Ini ya, teman-teman, ya. Jadi, buat teman-teman yang pingin mabar atau pingin main, ya, atau pingin nyobain, kalian klik aja linknya ada di deskripsi video, ya karena ah, emang ini gamenya seru banget teman-teman, apalagi pakai handset dan full ya itu udah berasa banget gitu kan, oh kesini oke, okay. tapi ini nggak bisa ya gimana sih caranya ya? Buka kuncinya? Apakah kita samakan dengan uh, yang di atas itu teman-teman? Coba ya, apakah betul atau tidak? Oh iya dong. Kayak gitu ternyata Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oh, Ada lagi ada lagi Ayo hmm, mantap Ini lemah ya Oke okay, mantap ini lemah lemah ini lemah banget Apa ini Kita bisa ganti Oh iya iya iya oke okay, oke okay. ini settingan ya Oke okay, mantap Kita harus kesini Uh, makin banyak dong, teman-teman. Oke, okay, kita tembak aja ya. Wabah pernah dong. Wah, ini harus hati-hati, teman-teman. Oke, okay, mantap. Takutnya loncat ya, takutnya loncat ya. Wah, ini susah banget loh. Pakai itu loh, hmm. mantap. Ayo sini, ora-ora. Oke, okay, mantap. Auto rata dong. Autorata teman-teman, oke kita ambil ini dulu ya. Ini cuma digoda dong, cuma ditap-tap doang, teman-teman. Oke mantap, eh kenapa ini? Eh kenapa ini? Eh kok, kok, kok kayak gini ya? Eh bentar-bentar, ini kenapa ya? <laughs> ini kenapa ya? Nah, udah, udah tadi aneh loh, <laughs> tadi aneh banget ya. Oke, kita harus kemana nih? Apa tuh? Oh ada api, apa ini? Oke oh, kita harus putar-putar ya, oke? Okay. Oke okay, finish. Oh oke okay, oke, okay. jalannya udah terbuka ya. Mm hmm. Wah, ada lagi monsternya teman-teman di depan aku ya. Tapi ini susah banget. Jadi harus bener-bener kena palanya gitu. Mantap. Oh, ada lagi dong, ada lagi dong. Woi loncat ya Ngeri banget suaranya serius deh. Oke, kita harus ke sini ya. Oh, sidik jari lagi ya. Oke, sidik jari lagi. Oke, mantap, udah bisa. Terus kita kemana nih? Oh, ke sini ya. Oke, oh, balik lagi. Kita harus balik lagi ya. Terus kemana ini Healing dulu ya. Aku healing dulu ya. Hmm. Healing dulu Oke okay, udah Oh sebelah kanan Sebelah kanannya sudah ini ya Apa lasernya udah hilang Oke okay, aku ke kanan dulu ya Ini apa ya Nah ini nih Ada uang nih Eh bukan uang ya Apa ini Eh ah, suara apa ini Oh lip-lip Ini oke okay. Ini lip ya teman-teman ya Oke okay, mantap oh, Oke okay. Kita bertemu yaitu si Dan, ya dan E.T. Harus well. ngikutin dia ya. So Oke okay, aku here. ngikutin dia dulu teman-teman. Wih. Oke okay, akhirnya ya chapter 1 sudah selesai teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian aja yaitu video hari ini. Nanti aku next akan lanjutin lagi yaitu chapter 2. Jadi chapter 3, chapter 4. Jadi seterusnya ya teman-teman ya Oke. Okay. Dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah Maupun itu disengaja Maupun itu tidak disengaja teman-teman ya Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Bye-bye